Sekarang, bulan ku lima Minggu ku dua-apa belas Lihat tu Udah kelihatannya bulat banget kan? Dan sebenarnya Ini cerenanya aku tak Jadi aku ga bisa lebih angkat gitu jadi mungkin kalau dibanding yang video sebelumnya lebih dibawa ya posisinya dan nah, lembut juga jawabannya ya, sekitar di sini dan ini apa ya lubangnya juga mau kelul gitu jadi mungkin kelihatannya agak apa ya gak cantik gitu agak jelek gitu ya ini, cerina terang juga terlalu kutat Nanti, ganti ukurannya Kayak gini <tik> <tik> <Apaan> tuh? Sekarang, <tik> <tik> <tik> bulan ke-13 Bulan 13 Guys, <tik> <tik> gitu. Guys ini tadi kita tadi lagi kemarin kita habis dari dokter katanya ini lahirnya tahun depan guys jadi tambah 12 bulan lagi total 25 bulan <SILENCIO> <SILENCIO> beda ya kamu <Kambil> <SILENCIO> ah, ah. <SILENCIO> guys kemarin tuh kita habis dari dokter ya habis cek, cek, cek. lagi cek janin ini teteh udah beda banget sih fotonya ini fotonya nih ini ada tiga Saya kasih kasih lihat satu aja ya biar gampang ini kalau kalian bisa lihat nih udah ada tulang belakangnya ini kelihatan ada tulang belakangnya di bagian bawah situ dan pertama kali seumur hidup aku aku ngelihat kan dia pakai apa namanya sih itu apa Jeli? yang pakai apa ah, gel gitu kan, terus dikasih lihat ya. Bayinya gerak-gerak gini, wah Edan bro, wow, <laughs> you! Oh. Asli kacau, seumur hidup aku baru pertama kali ngelihat Uh, bukan bukan sih siapa sebutannya itu pokoknya begitulah bahasa bahasa kimianya Bahasa kimia lagi bahas ya bahasa dagangnya aku nggak tahu lah. Kado bisa mau berfoto ya? Bener itu dikasih lihat kurang lebih 3 sampai lima menit. Tati, iya, iya Karena aku baru pertama kali ngelihat aku ngelihatnya gini. Mulutnya oh. <laughs> udah buka gitu ya? Ini beneran bayi aku ini. Iya. Belum apa -apa kaget ya? Udah joget gitu. Iya iya. Dan, Dan ada juga kan? Jantungnya, <mari> ya kita pertama kali dikasih dengar suara jantungnya. Detak jantungnya cepet dibandingkan orang biasa memang benar kan ya. Kalau <mari> <mari> yeah. detak jantung bocah gitu ya bayi janin kan biasanya lebih cepet ya, dibandingkan yang udah tua kayak aku ini. Luar biasa, pokoknya perkembangan janinnya cepet banget dibandingkan bulan lalu. Uh, bulan lalu tuh terakhir video kita tuh ini ya panjangnya panjangnya lagi ya, tingginya cuma 5 senti sekarang tuh udah empat belas, eh sepuluh empat belas? ya ya iya, iya. udah gede udah yeah. gede hau empat belas senti luar biasa sekali itu ya kata Ahmad sih oke ini kamu udah makin gemuk sayang ini makin bulat ini serius ini katanya ada di sini sih wah banyak banget bulu ya bulunya banyak. Terus kata, kata dokter itu, ini, kalau tidur harus miring, katanya supaya nggak sakit ya perutnya. Iya, dan anehnya aku barikan, kan? So. suka begini-begini dia, Pak. <laughs> janinnya begitu, guys. Jadi waktu aku lihat juga jadinya itu, aduh kacau, serius. Aktif banget, kan? dan, dan, dan... dan. Sebenarnya tuh, kemarin tuh waktu kita pengecekan itu harusnya tuh udah bisa ngeliat uh, cowok apa cewek iya, Dan iya, hasilnya iya. adalah ah, si Janinnya kakinya silang, jadi gak kelihatan. Iya, baru-baru serius. Aku padahal udah ambil leb, ah, libur ya? Iya, libur ya. Aku udah ngambil libur, tapi... Boros. Bay bayinya kakinya disilang coba. Udah ditungguin 5 menit, 10 menit kata dokternya ya udah next time aja gitu. Ya, Kamu mau kasih lihat. Ini dulu. kamu ya kecil-kecil udah ngeprank papa ya. Macam-macam kamu ya. Masih kecil gini nih, masih janin tapi aku di prankin ini. Gimana kalau gede nih jadi youtuber dia? Kadang-kadang eh -kadang, uh, kik kan? Kik, kik Oh, dia nendang nendang eh, Aku gak sih. Soalnya bukan aku yang ditendang ini. itu. Di ini beda kan? Kamu punya Iya sih, agak beda sih Aku lebih ya. apa ya Keras kan? Ini lebih keras sih secara ini ya, ada, ada sesuatu gitu Ini? Ini? Gak ada sesuatu Cuma minyak aja oh. <laughs> cuman minyak gak? Beda-beda ya, Kayak gini loh, kayak gini Ya posisi juga per beda kan? Kamu perutnya lebih keras, sayang Iya keras dan oh. mungkin di atas kan? Ini lebih ke atas sebenarnya. Iya. Iya Terusnya ya aku perutnya. Ya bukan masalah bulunya Buru eh, Yang berbulu itu lebih enak guys Hah? Hah? Ini.. Ini kamu udah bener-bener jatuh. jatuh ini. Sini-sini, pundangnya ya. udah kayak es ganteng Dia miring lho Padahal nah, dia miring coba, coba Gimana kamu. gimana? Kamu ke sini Sini iya ah. miring banget kan? Dia miring gini Padahal aku nih Aku, aku miring juga enggak. Ya, enggak Kamu kayak apa ya? ya? Manaita gitu <laughs> Kayak tembok kan? Triple. ya? Triplek Iya, iya <laughs> Iya, Kak? Dia kamu miring, Oke, Iya Sedikit demi sedikit, tapi, kayak gini, kan? bentar lagi kalau aku tua tuh, aku jadinya begini. <laughs> Perkembangan janin itu benar-benar cepat banget, padahal setahu aku itu waktu baru pertama kali kita bikin vlog ya, tentang uh, ada bayi di dalam perutnya itu. Iya. Itu padahal cuma berapa senti gitu. Kalau seingat aku, kalau enggak salah tiga senti gitu, tapi sekarang udah sampai 14 belas senti luar biasa, enggak ya, bulan depan mungkin. Ya udah 2 km aku nggak tau juga ya. <laughs> Asik serius, kalau kalian punya pengalaman, ya coba share di bawah, gimana perkembangan janin bayi kalian gitu ya. Dari bulan keberapa yang bikin kalian itu, nggak uh, pernah lupa gitu. Kalau sementara sih pengalaman aku yang terakhir ini ya, waktu aku pertama kali lihat itu, dia pakai gels itu ya, jadi bisa lihat di monitor, itu bayinya kacau serius begini. Iya, oh, iya, iya. Mungkin bentar lagi ininya apa, kan ada tuh yang buat makanan itu ya apa itu namanya itu ohiso ohiso ohiso apa, o -hiso? O -hiso? Ya apa si. tuh yang ini loh yang ini tabung buat tabung paipo. Paipa, kan? pipa pipa antara janin sama sama ibu, ibu itu, itu, itu. Ah. yang buat makan itu dan macam-macam dan mungkin bisa ditarik kan. aktif banget ya aktif banget dan ini ini ini pusernya semakin semakin kurang oh. nanti ya kurang semua loh bayinya inilah Mm, mm, mm. Mm. Kamu kalau udah keluar jangan prank papa ya mm, mm, <laughs> Yang macam-macam Oke guys itu dulu ya video kita kali ini Thanks for watching Always be smart Bye bye, bye, -bye.